Assalamualaikum, teman-teman. Ini si kembar sampai masjid Jabal, Jabal Arafah nih. Sekarang mereka lagi ada di sekitaran kolam renang. Di situ juga ada tempat minum, tempat makan yang bisa kita coba nanti ya. Ada teh tarik Sultan, enak sih kayaknya. Ini tiket untuk naik ke tower atas nih. Mereka mau coba sekarang mereka lagi nunggu antrian oh udah cepet banget tiba-tiba naik aja ya indah banget pemandangannya dari atas ini teman-teman nah, tapi mereka nggak bisa lama-lama di atas karena bentar lagi mau sholat Isya. jadi nengok-nengok sebentar keliling-keliling sebentar sambil lihat kubahnya wah indah banget ya oke cukup segini dulu ya teman-teman assalamualaikum